Yang <tuk> <tuk> <tuk> Yang lepas. Mama napa cak Jadi hari ini kita lagi mancing. Ya, yang. Dalam rangka. Anniversary. <laughs> anniversary anniversary <Mancing>. anniversary. Ini perseri. mancing. Ini. Spotnya ini ada di gue daerah <laughs> Muara Tawar. Hmm, kan okay, bisa lihat. Oke, jadi ini peralatan kita ya, kita memakai chest trap in here. Oke. Okay. Umpan kita ini adalah jangkrik, jadi aku nak nyubuh untuk pakai jangkrik ya Ini biasanya sih galak jangkrik juga sini Siap ya, ketahuan Tapi aku udah pernah sih mancing sini Siap <gayu>, ya, ketahuan Ayo, ayo, ayo, ayo Hihihi Siap, Kita akan menguntal hmm. Tak, ya itu aja gitu Kebesarannya timah kita apa ya Kayaknya tidak nih Tandanya ntar kalau ada digigit nih, oh kan, pacar wa oh, eh udah eh tuh, cara sih sudah sih, mah, banyak uang, kan <laughs> kamu ah oh kan, dua kali, dua kali kamu buang lima itu. <tuk> nah, Davi, <biji. tuk> yang, yang, pas ya Allah yang. <tuk> aku mati ke dulu bayi ya ribu berarti sudah hilang dulu udah kamu Pasang dapet iwa. Iwa, empat. mana ada pak sapil sini pak tak nah, buntung iya banyak tak buntung, oh, buntung tapi ada iwa sapil no. jauhnya takut apa? Eh, jauh rumah kamu pak ini adalah jangkrik kita guys Nanti, lah. <laughs> jangkrik tiga ribu Ya, ya, iya, kan, ke yang ke, ke arah yang ya, iya, iya, iya, iya, nah Yusri love Effi. Nah yang ya, ya, paling ngepegang. Bijak bukan pegang pinter. <tinyat> <tinyat> oh, tanya, Thank manis. you. Cariin. Wow, oh, strike pertama. Iya <tinyat>. jadi <tinyat> e, ini tarik mana nih? Yang tarik mana ini? Halo, adik kecil. Siapa namanya? Maimunna jadi. Jadi gawe ini. Oke okay guys, kita akan menguntalnya. Oh. Buat slontok ini. Ih, itu nah yang ngunjungi itu orang nah banyak yang. Katanya ada kakap yang. Kakap tompel katum yang kail kita nih terlalu besar mulutnya udah muat. Wah, ini kat ini karancin nih guys. Janganin tambah udang nih. Ya? Uh, Ulah mak mancing mangki umpan lumut ini. Ya? Nah, itu lautnya pas. Kan oh strike mu. Oh, dan kira namanya? Iba kerong kira mantap, jadilah cuma pempek. Uh <laughs> kita strike guys, kita strike dapat tali pelampung, Uhuy. Kita strike mau oh, mati yang dia gitu makan udang aja. Mama ngepacak jangkut, jangkut ya. Sudah kubilang ke Asta berulang makan ini tidak sengaja ini. Itulah yang dinamuk ke teknik keberuntungan. Yuhuu Yuhu Yuhu alhamdulillah buat tempe kita Bismillah, Bismillah, double chicken chicken <laughs> Cok, ya, Bismillah. Bismillah buat pempek malam ini ya guys ya, hahaha, <laughs> ah, taruhan, aku menang taruhan, sudah, ah, sudah lepas, sudah lepas, sudah lepas, sudah, jangan, jangan, jangan, udah, Ow. Ow. darah, ah. Mm. Hmm. Mm. Yang. Udah itu. Tadi udah lepas tadi. Oh, really? Yeah, yeah. Ya, tuh, kan ya, ya. Ya kalau enggak resep tuh, Bukan mancing ya guys ya. Akan dapat aku ya, tahu, dapat satu aku <laughs> lumayan ya, lah nama aku tahu, guys tahu, ya tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, Nah, ibu aku tahu, aku tahu, ini dia, aku tahu, aku tahu, aku tahu, deh cek ini nah dapatnya tadi tiwanya. Oh, mantap. Strike ke berapa? Kedua, eh? Tidak tahu, tapi itu, <laughs> <mancing>. <laughs> ya. ya Enggak tahu, itu gitu. Mancing. Iya, ya, pantangnya itu. Guys, jadi kalau nak itu tuh harus dibuang. Ah, kita lihat angler Alif. Aku baru pinjat kau nih lah. <laughs> Runtinya mau kami nyangkut. putung potong loh. Enggak baik langkah. tinggal dulu lagi, apa kita mepet mepet situ? Ada ATM aku kejenggan terus. Ayah ini punya aku di seksi. Itulah hmm oh. ah, jadi kita mau pindah state dulu guys kita pindah spot ya situ yuk diajakin mas mas mas, mas. Ya. Halo guys, jadi ini sudah selesai kita menceng leitwe ini dapat lebih kurang 12 belas karena tadi tinggal pas sini buatannya itu terlalu besar, tidak bisa menangkap ikan ya, jadi buatannya itu terlalu besar banget, kecil-kecil. Nah, ya itulah gara-garanya. Nah, lepasnya eh, ada uong dijut tahu kebesaran. Oh, iya ah iya bukan nila, nila nila laut nilut oh, oh nila, nila laut ada yang ada nilut nah oke okay. Oke, okay. banyak video kira-kira ini kita hari yeux de fille